Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Keunggang pertama persahabat ya, ada unggah spesial tentunya dari Mama Ridi persahabat ya Yang kemarin mengunggah sebuah postingan foto cantiknya, luar biasa persahabat ya Tentunya ibunda dari Dede Lesti juga, Masya Allah luar biasa cantiknya Mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar ada sebuah kalimat caption juga persahabat ya, yang dituliskan oleh Mama Reddy Tersenyumlah karena gigi membukanlah sebagian dari aura Tuh persahabat ya Dan dengan gercap plastik Kejora menuliskan sebuah kalimat dalam kolom komentar Masya Allah Mama cantik banget katanya ya luar biasa memang tentunya doakan yang terbaik mudah mudahan tentunya lesti beserta keluarga besar selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggah spesial yang mana tentunya foto cantik lesti kejuara juga baru diunggah persahabat yang luar biasa nih tentunya selalu kita bangga melihat lesti yang selalu tampil sangat luar biasa cantiknya masya allah mudah-mudahan bos babe kita selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan kekabab berikutnya juga ada sebuah unggahan yang mana tentunya info spesial bahagia bersahabat ya di sini kita lihat tanggal 5 Agustus bakal ada acara syukuran ulang tahun lesti. Berbagi 100 kotak nasi Ini persahabat ya dari fans Luar biasa Leslar lovers peduli Masya Allah makin bangga Makin salut Kepada fanbase Leslar Mudah-mudahan kita semua Tentunya yang mendukung Lesti dan Bilar selalu diberikan Keberkahan dan kesehatan Serta kebahagiaan Dalam postingan tersebut Tentunya ada sebuah kalimat caption panjang Persahabat yang dituliskan Oleh akun Lesti Bilar Jarni di situ dikatakan assalamualaikum selamat bagi semuanya bersama ya tentunya info ini kita dapatkan pagi hari alhamdulillah proyek kita yang ketiga akan terlaksana juga yang mana janji kita itu di proyek tersebut ada dua tema yang pertama syukuran birthday dedek Lesi Kejora dan yang kedua syukuran di Medan namun bagi kita niat baik tidak ada kata terlambat semoga dengan niat baik kita ini akan membantu proses proses acara idola kita karena akan banyak yang mendoakan dari orang-orang baik di luar sana amin persahabatnya jangan pernah takut miskin karena hanya sering berbagi tuh ya ingat justru sebaliknya karena kita sering banyak berbagi semakin banyak tabungan kita di akhirat nanti kami official Lesler Lovers Singapura beserta tim dari LLI peduli tentunya persahabat, ya dan official Lesler Lovers Indonesia Merasa bangga yang selalu terus dan terus mengulurkan tangan kita semuanya untuk orang yang membutuhkan Itulah kalimat Gerson panjang yang dituliskan Luar biasa, makin salut, makin bangga Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya kebaikan kita Hanya Allah yang bisa membalas persahabat ya Tentunya kita kompak dan solid selalu mendukung, mensupport yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga ada gun spesial tentunya ketika live Instagram Bang Aril Bersabat ya. Di sini kita lihat ada komentar yang tentunya yang nggak tahu kepada Bang Aril Bersabat ya, dikira atau disangka Bang Aril adalah asisten Bang Haris Bersabat ya. Tentunya spontan-spontan Bang Aril tentunya emosi Bersabat ya kepada ibu-ibu yang mengira bahwa Bang Haril adalah asistennya Haris Beriza. Kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah komentar dari Dewi Susianti Kurniatin Mengatakan Gak nyimak mungkin ya bang tuh ibu-ibu katanya ya Sabar bang Weka-weka dari ya di underscore ya Postingan tersebut juga telah diripost oleh akun Instagram Leslar underscore sabartutuing Yang mengatakan dalam sebuah kalimat caption Mister Bismillah pagi-pagi dibikin emosi jiwa, disangka kalau Bang Aril asistennya ngap Ais. Sabar ya Bang, <laughs> ini kayaknya ibu-ibu nggak -ibu menyimak persahabat ya. Tentunya nggak tahu tentang Bang Aril Aduh Ini bukan fans sejati. Kalau fans sejati pastinya tahu nih. Tentunya. Asal mula keluarga Leslar Luar biasa persahabat ya, dukung terus Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Keluarga Leslar juga selalu Diberikan kesehatan dan selalu Mendapatkan doa-doa baik Dari orang-orang baik juga Dan berikutnya Ini selanjutnya kita lihat persahabat ya unggas dari akun Om Kevin Firman Syah yang meripos unggahan dari akun Eoni Persahabat yang lagi-lagi akun ini meresahkan. Ada sebuah unggahan yang diunggah oleh Eoni Persahabat ya pertanyaan kepada dia sendiri keluarga Lesti yang masih kurang seret sama B, siapa ini. Tentunya di sini jawabannya Om Kevin lihat aja sekarang sudah menjauh gak sering bareng lagi. Dengan tentunya spontan juga, Om Kevin menjawab semuanya persahabat yang lewat caption yang dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf sekali lagi tadinya tidak mau bahas tentang ini Tapi karena sudah menyangkut nama baik saya, terpaksa saya jelaskan sekali jangan percaya sama omongan akun ini Dan aneh kok bawa-bawa nama amun saya apa dosa salah saya Terima kasih, wassalamualaikum Tentunya, lagi-lagi, para sahabat, ya, akun yang meresahkan selalu menyudutkan leslar dan keluarga leslar. sahabat, ya, tentunya sabar, Om Kevin. Tentunya, kami juga dituduh, tentunya, atas akun-akun dobong. Tentunya, kita tetap optimis, yang terbaik. Mudah-mudahan, kita selalu kompak dalam mendukung, mendoakan untuk lesti dan Rizki bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini. Tetap nonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.